Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam budaya Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang Empat weton yang paling tegas dan juga berani dalam mengambil keputusan Sifat tegas bertujuan untuk menegakkan aturan Secara konsisten serta komitmen yang tinggi Sikap yang tegas bukan berarti keras Karena sifat tegas akan mempertimbangkan keadaan di sekitarnya tanpa rasa emosi sedangkan keras atau emosional akan mengedepankan hawa nafsu di setiap ada masalah seseorang yang tegas akan berupaya untuk menegakkan pendiriannya serta memberikan kata-kata yang membangun dan memandang segala sesuatu dari semua sisi sehingga dapat mengetahui dampak yang terjadi dan juga dirinya akan menggambarkan seorang pemimpin yang bijak Baik itu dalam memimpin dirinya sendiri maupun memimpin orang lain Menurut seni perhitungan primbon Jawa Ada beberapa weton yang memiliki sifat dan sikap yang sangat tegas Serta berani mengambil keputusan dan konsisten dalam menjalankannya Namun hal yang perlu diingat Keberadaan primbon dalam hal ini sebagai gambaran, motivasi dan bahan untuk introspeksi diri sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan Juga mempertimbangkan segala keputusannya dari berbagai sisi Untuk mengetahui dampak yang akan terjadi Yang pertama, weton Senin pon Hari Senin nilainya 7 dan nilai khususnya 4 Sedangkan Pasaran pon punya nilai 7 dan nilai khususnya 4 Sehingga Neptune weton dari Senin pon adalah 11 dan neptu weton khusus adalah 8. berdasarkan seni perhitungan primbon Jawa. Weton ini berada di bawah naungan Ngulam Prahlabor, jagur Macan, dan juga Waseso Segoro. Weton ini memiliki sifat yang sangat idealis serta suka berpindah-pindah tempat untuk mencari tempat yang cocok. Dirinya pun sangat tegas dalam mengambil keputusannya serta teguh pendiriannya dalam menjalankan setiap keputusannya. Jika Watan ini sudah menemukan jenis pekerjaan yang cocok untuknya, dirinya akan selalu menjalankan dengan tekun dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesannya. Weton ini pun memiliki rezeki seluas lautan, karena dirinya selalu berusaha untuk mencapai keinginan dan cita-citanya. Kemudian yang kedua, weton Selasa Kliwon. Hari Selasa nilainya 3 dan nilai khususnya 5. Sedangkan pasaran Kliwon punya nilai 8 dan nilai khususnya 1 Sehingga Neptunoton dari Selasa Kliwon adalah 11 dan Neptunoton khusus adalah 6 Woton ini berada di bawah naungan Satria Wirang, Jagur Macan dan juga Ngelam Prah Dirinya pun akan sangat tegas dalam mengambil keputusan dan konsisten dalam mencari pekerjaan yang cocok Setelah menemukan pekerjaan yang cocok Boton ini akan selalu menjalankan usahanya dengan penuh kesabaran serta pantang menyerah untuk mencapai keinginan dan cita-citanya. Kemudian yang ketiga, boton Rabu Wage. Hari Rabu nilainya 7 dan nilai khususnya 6. Sedangkan pasaran Wage punya nilai 4 dan nilai khususnya 5. Sehingga Neptu Boton dari Rabu Wage adalah 11 dan Neptu Totan khusus adalah 11. Woton ini berada di bawah naungan sumur sinabang, lamprah melawur, dan juga jagur macan. Sehingga membuat woton ini memiliki sifat yang sangat bijaksana dan akan menjadi panutan banyak orang. Dirinya pun akan sangat tegas dalam mengambil keputusan serta konsisten untuk menjalankan keputusannya. Jika woton ini sudah menemukan tempat yang cocok, maka dirinya akan selalu bekerja keras dan pantang menyerah untuk menjalankannya, sehingga dirinya berpotensi untuk mencapai keinginan dan cita-citanya. Kemudian, yang keempat, weton Jumat Legi. Hari Jumat nilainya 6 dan nilai khususnya satu, sedangkan pasaran Legi punya nilai 5 dan nilai khususnya dua, sehingga neptu weton dari Jumat Legi adalah 11 dan neptu weton khusus adalah 3 Woton ini berada di bawah naungan Satria Wibawa, jagur Macan, dan juga melamprah-melabur, sehingga dirinya memiliki kewibawaan dan keberuntungan yang cukup besar. Woton ini sangat tegas dalam mengambil keputusan dan juga teliti dalam mencari pekerjaan yang cocok. Jika dirinya sudah menemukan tempat yang cocok, maka woton ini akan menjalankan dengan sepenuh hati serta pantang menyerah untuk mewujudkan keinginan dan cita-citanya. Namun, hal yang perlu diingat, hidup manusia sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus berusaha dan berdoa. Berusaha untuk maju, berdoa untuk sukses. Tetaplah bersikap terbuka, namun kritis, tetaplah melestarikan kebudayaan bangsa. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.